Walau apa pun masalah dan tak sepahaman kita dengan ayah kita yang itulah satu-satu ayah yang Allah bagi dekat dunia ni. Bermaaf-maafalah dekat anak ayah dah ni. Eh uh, adik dah kahwin? Belum, Ustaz. Satu hari nanti kita kahwin, dapat anak, tak bayangkan anak kita buat kat kita macam tu. Apa perasaan seorang ayah apabila anak buat macam tu? Betul banget Ayah Ini ya Anak Ayah Maaf ya Maaf ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Ciao Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT, ya. dijauhkan dari segala mara bahaya, Malah malapetaka, bencana, dan bala, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, guys, kali ini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu iklan raya, panggilan ayah, penampilan khas, usat wadi Anwar. Oke, jadi usat wadi Anwar nih, main film di iklan raya, guys. Ya, jom kita tengok video aja, guys. Saya sudah penasaran karena beliau ini masya Allah ya kita kenal Ustaz Wadi Anwar itu Allah wah lembu lembut orangnya kan Allah tutur katanya juga lembut mudah difahami macam seronok lah kalau kita dengar daripada Ustaz Wadi Anwar ini apa nasihat yang tersimpan apa nasihat yang disampaikan di video ini langsung saja guys kita play videonya let's go masya Allah ciri khas rumah-rumah di Malaysia kayak gini ya. Panggilan ayah. Okey. Amboih amboih ajim. Senyum sampai ke telinga Pak Cik Amit tengok. Eh Cik Amit, saya ada berita gembira nak bagi tahu saya ni. Kalau tak keberatan Pak Amin ada juga. Apa beritanya? Sebenarnya doa saya dah termakbul. Saya dah dapat kerja dekat KL. Alhamdulillah. Oh. Tapi Ajim, ayang kau macam mana? Alah Pak Amin, Pak Amin janganlah risau. Saya dah dapat dah rumah kat sana. Nanti saya bawa ayah saya sekali. Oh, hmm. Lepas ni Tak ada lah teman Pakcik cik Amit nak borak. Eh, janganlah cakap macam tu Cik Amit. Nanti ada masa saya bawalah ayah saya balik sini. Hmm. Okeylah, saya nak bagi tahu ayah saya ni. Bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Ayah. Oh ya. Oh ya. Tak ada. Ayah. Oh ya. Lah. Jangan dekat sini upaya. Tinggal-tinggal-tinggal biar saya yang buat. Eh ya, tinggal ya. Masanya saya yang buat. Ni ya Saya dah betul, betul baik nak bagi tahu ayah ni. apa dia? Ceritalah. Saya dah dapat kerja kat KL. Saya ingat saya nak bawa Ayah sekadilah. Kau dah buat tabiat? Habis rumah aku ini, siapa nak tengok? Dah elok dapat kerja di sini, kau nak kerja di bandar pula. Ayah tak setuju. Saya tak tahanlah kerja di sini, Ayah. Lepas saya tak pakai kereta. Saya nak juga ada kehidupan macam orang lain. Saya pun nak ada kerja tetap. Kalau kau tak perlukan aku lagi, kau pergi. Kau pergi. Ayah. Tolonglah faham saya dah. Bapak duit je kerja kat sini. Ayah pun takkan ayah nak hidup susah macam ni sampai mati. Kau pergi. Kau jangan jejakkan kaki di sini lagi. Kau pergi. Ha, ah, jalan. Luar dengan ayah ni. Haji, Haji, Haji. Ah. Apa bising-bising tadi? Dari bawah dah boleh dengar. Pakcik Amit, saya itu keras kepala saja, Pakcik Papa kau memang macam itu, Haji. Keras kepala. Tak apa, tak apa. Nanti Pakcik Amit cuba pujuk saja. Lagipun rumah kita kan dekat, Pakcik Amit kan jiran. Apa-apa, kau yang risau. Nanti Pak Amit tengok-tengokkan. Itu ini, Pakcik Amit? Ya. Okeylah. Macam itu, saya gerak dulu. Amin. Oh, Edim! Kau tak sarang bapak kau dulu ke? Biar sajalah, Mat. Aku tak ada anak macam tu. Ish, kau ni, Din. Biarlah budak tu nak berdikari. Kira bertuahlah budak tu ada semangat cik kerja. Betul. betul. Budak tua-tua ini -tua kau janganlah ambil hati. Aku bukan apa, Mat. Kau pun tahu keadaan aku. Dialah satu-satu anak aku yang boleh jaga aku. Din, oh din, kau jangan risaulah, Din. Aku ni boleh tengokkan kau ini. Kalau kau pergi ikut si Ajim tu. rumah kau ni aku boleh tengokkan Ajim. Din, din, jangan risaulah, Din. Hmm. Fitnat Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakcik sihat, Pakcik? Sihat, Alhamdulillah. Ini siapa? Anak siapa? Pakcik, saya dari Pertubuhan Himat Ummah Kuala Muda. Kami datang ini nak sampaikan sedikit bantuan. Oh, okey. Ini Pakcik. Terima kasih nak. Uh, anak Pakcik mana? Anak? Anak aku dah tak ada. Ah uh, tak apalah wak cik, saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Aku salam. Oh ini daripada Ustaz Wadi Anwar ya. Khid, uh, Khidmat Ummah ya. Weh ajim, hang nak pi mana ni? Ha hey, aku nak keluar sat. Ni hang buat apa dengan beg besar kan? Aku nak balik Raya lah. Dua hari lagi nak Raya ni. Nak balik Raya dengan mak dan ayah aku. Raya ni kan tak lengkap kalau tak ada mak dan ayah kita. Ha, tak balik lah Raya ni. Aku? Apa-apa aku nak balik? Apa aku mudahlah aku? Eish. Baliklah. pun Raya ni lah peluang nak minta maaf. Jadi okay, tak boleh aku gerok loh kawan. Hmm. Dah tua tua ni ego tu kurangkanlah sikit. Kita ni sebagai bapak, memang kena sentiasa berkoban. Lagipun, okay, okay. raya inilah perlu orang kau nak minta maaf. Sama? ah. Okey. Oh, Ustaz Allah Ya Allah sehat selalu Ustaz Masya Allah Ustaz Ya Allah seronok guys memandang uh, wajah Ustaz Wadi Anwar Adik Tu ayah call tu. jawab tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eh, dah dua kali dah ayah call tu. Jawablah ayah, ayah, ayah sini call tu. Aiish. Okey. Ish, lama ni. Ah, cari ni ga. Muse. Walau apa pun masalah dan tak sepahaman kita dengan ayah kita, yang itulah satu-satu ayah yang Allah bagi kat dunia ini. dekat dunia ni. Bermaaf-maafalah dekat dengan ayah dah ni. Eh uh, adik dah kahwin? Belum ustaz. Satu hari nanti kita kahwin, dapat anak. Adik bayangkan anak kita buat kat kita macam tu. Apa perasaan seorang ayah apabila anak buat macam tu? Betul okay. banget. Assalamualaikum. Allah Allahu Akbar Allahu Allah Akbar, Akbar Allahu Allah. Akbar Din! Oh Din! Din! Aku oh Din! Aku tak makan makanan ni Mula makan Din! Okey Iji tiba masanya Hati gumbira di hari raya Oh, nyanyi? Berteruskan ada... Ah. Kita menunjauh nampak, Din. Dah-dah lah itu. Kalau betul anak kau nak balik pagi raya ni. dah lama dah sampai. Dah, jom. Aku pun dah siap makanan tu. Barulah kita makan. Baiklah, Min. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. jom. Tapi kan... Mas. Tapi kan kalau menurut saya guys, karena ayahnya tu nelfon terus enggak diangkat gitu Mungkin lebih sakit hati lagi gitu guys Okay mate, kau tak ada kau, tak makan aku pagi raya ni Dah, kau balilah jumpa anak-anak kau Nanti orang kata apa pula, aku duduk lama-lama kat sini kan Jelah ni, kau makan, jangan tak makan pula Macam tu aku minta diri dulu ya, nanti apa pula kata anak-anak aku nanti Ya okay. nah, kau belak dulu, aku boleh jaga diri Ya, minta ibu assalamualaikum. assalamualaikum. Ah, bikin nangis guys, asli bikin nangis. Ah. <laughs> Oke okay guys, nangis juga ya. Akhirnya saya kira tadi nggak ah, ada nih gak ada, gak ada gitu. Tapi bikin nangis juga guys ya. Itulah tadi ya iklan raya yang ada Ustaz Wadi Anwarnya dan memang sedih ternyata. Allah, bukan sedih, bukan bukan sedih gimana ya? Kayak terharu aja gitu. Hah, soalnya kita kan udah punya anak gitu guys ya, kalau memang terjadi seperti itu mungkin ya, kayak kita, kalau Alhamdulillah saya itu nggak pernah, kalau ayah saya manggil ya udah langsung saya jawab, kalau nggak langsung saya, saya telepon balik gitu guys. Tapi apabila ada terjadi seperti itu, itu gimana gitu guys ya Allah perasaannya gitu gimana gitu kan besnya de jumpa dengan Ustaz Wadi, wah oh, sedihnya iklan raya nih, iklan ini memang memberikan pengajaran untuk kita semua, betul lah guys ya, orang tua kita itu hanya satu-satunya di dunia tak akan ada orang lain yang melahirkan kan istilahnya dari ayah dan ibu kita itu hanya dua orang tua kita saja, dan itu satu-satunya di dunia guys ya, kalau kita tak tak hiraukan mereka Tak berbakti kepada mereka. Allah. Macam mana eh, nasib kita nanti? Allahu Akbar. Ustaz Raja sekarang. Wah, padu Ustaz Raja. <laughs> Mantaklah video ni. Sama macam video iklan raya. Semoga banyak view video ni. Amin. kan. Oke okay guys ya, Allahu Akbar, banyak nasihat yang dapat kita petik, kita ambil daripada film dari Raja Muhammad, kalau tak silap ya, Raja-Raja Muhammad ya, iklan raya ini memang baik lah, Allahu Akbar, semoga menjadi pelajaran dan pengajaran bagi kita semua, kita ambil yang baik, buah yang tidak baik ya. Oke okay, itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa guys support terus ya channel Muhammad Raja Dan channelnya Ustadz Wadi Anwar Oke okay, terima kasih apabila ada salah kata mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh